Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ada praktek menyetek bunga mawar. Ya karena adanya bunga mawar ya ada apa sih pakai bunga mawar. Um, Pertama-tama alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama alat yaitu pisau. Kalau nggak ada pisau bisa saja menggunakan gunting dan pot. Lalu bahan yang kita gunakan yaitu ranting Yang panjangnya itu bisa 15 atau 20 cm. Lalu sedikit air, tanah bisa, sebagian juga tanah molesia. Terus proses yang kita gunakan yang pertama yaitu membersihkan daun-daun kan sebagian itu ada bubuk-bukur saya tadi ke dalam pot ini bisa kalian pakai pot atau langsung ditanamin di tanah gitu tanah yang sehat gitu Nah ya. kita pancipin sebagian dari tinggi pohon ini ya Oh selesai. Uh, jika kalian ingin tumbuh mawar ini tumbuh lebih cepat, kalian pakai CPT atau akar tumbuh gitu. Oh, mm, kalian pagi-pagi kalau ingin tahu bahwa mawar ini akan hidup atau enggak pagi-paginya kalian lihat daunnya itu layu atau enggak gitu. Jadi kita silan gitu. Silangnya jangan gitu. Terima kasih da -da. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.